Akhirnya pemerintah menyiapkan 19 bandara, baik udara maupun laut, untuk menyambut 10 juta rakyat Cina Daratan. Target 2020 sudah memenuhi kota. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Bahkan target 2024, kalau 10 proyek reklamasi itu jadi termasuk Teluk Benua di Bali, itu 200 juta rakyat Cina Daratan akan masuk di Indonesia bahkan Habib Rejeki Syihab mengkhawatirkan beliau mengungkap dulu di Tibet komunis Cina mengirim banyak pekerja ke Tibet kata Habib Rejeki Syihab ternyata pekerja-pekerja Cina yang dikirim itu bukan buruh ternyata tentara merah akhirnya pekerja Tibet atau tentara merah itu melakukan pemberontakan dan menguasai Tibet sampai akhirnya tokoh spiritual Tibet yaitu dari lama diusir dari Tibet akhirnya Tibet sampai hari ini sudah dikuasai oleh Cina Habib Rejek Sihab bertanya Bagaimana Indonesia kan mirip sama ini mantan kasospol Abri sampai memberikan statement. Saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat, pengkhianat bangsa. Sampai beliau meninggal, Pak Letnan Jenderal Hamid Hamidin, beliau mantan kasospol Abri. Bahkan Pak Jenderal Sutioso juga memberikan warning. Ada dua modus pendudukan sebuah negara terhadap negara lain yaitu dengan menggunakan operasi terbuka dan operasi tertutup atau asimetrik jadi piring perang asimetrik operasi terbuka dilakukan dengan pengerahan senjata sementara asimetrik antara dengan melakukan penyusupan seperti dengan menggerakkan pasukannya dengan dikamouflage sebagai turis sebagai staf duta besar dan menyamar sebagai tenaga kerja asing atau buruh jangan sampai kita nggak sadar-sadar akhirnya mereka mayoritas suatu saat nanti kata beliau mereka nggak akan pulang kata Jenderal Sutiwoso mantan kepala BIN Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia mantan gubernur DKI masyarakat sekuler lahir dari perselingkuhan pemerintah sekuler dengan paham Islamophobia artinya apa kebencian terhadap Islam yang ditopang oleh siapa? oligarki siapa oligarki itu pak? sembilan naga Cina yang ditopang oleh PKC, Partai Komunis Cina itu oligarki jadi kalau dulu kita dijajah oleh VOC ya kan? diawali lewat perdagangan tapi ternyata kita dijajah oleh VOC hampir 350 tahun, sekarang kita dijajah lagi oleh oligarki makanya kenapa ulama-ulama Jawa Timur turun gunung melakukan perlawanan terhadap oligarki ini sekarang ini Pak, Bapak, Ibu, Ibu, kita dijajah lagi oleh oligarki Pagi ini kita membahas kembali tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer, atau kekinian. Apa itu sekulerisme? Sekuler. Jadi sekulerisme itu memisahkan agama dan kehidupan. Terlebih di Indonesia, agama dipisah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sekuler Kemudian liberalisme, Liberal Artinya menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Dia suguhkan Islam sesuai dengan rokyunya Akalnya Pendapat-pendapatnya Dan itu tren di Indonesia sekarang Terutama sekali di Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam Luar biasa, jahsyat Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Rasulullah s.a.w. memberikan Tadzgerah, peringatan kepada umatnya Kala Rasulullah s.a.w. Yusiku antada'alikumul umamu mingkulli ufukin Hampir-hampir kata Rasulullah Umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian mingqulli ufukin dari segala arah dari segala penjuru kama tada'a al'aklatu ala qasatiha kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar ini bahasa kinayah kiasan sahabat tanya kunay ya rasulullah amin qillatin bina nahnu yauma idzin Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami pada saat itu sedikit? Apa jawaban Rasulullah? Laan, tidak. Balantum yaumai din kathir, kata Rasulullah. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakin nakum kutha unka kutha Tapi kualitasmu seperti buih. Apa kualitas buih? Tidak punya prinsip tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini jadi hadis ini bukan justifikasi bukan pembenaran tapi hadis ini warning peringatan jangan sampai umat Islam ini terlebih di Indonesia kualitasnya seperti buih manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras Wa lan taj'al min suduri aduwakum almahabbata minkum sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian Artinya apa? Rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah SWT wa taala. Wa fi qulubikum alwahan dan Allah akan mencampakkan alwahan itu di dalam hati-hati kalian. Assalamu muslimin jamaah subuh rahimakallah. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seperti ini ini benar-benar cambuk bagi kita semuanya apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan dalam surah al-imran ayat 140 surah al-imran ayat 140 auzubillahi minasyaitonir rajim dan masa kejayaan dan kehancuran Masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, Supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran Dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini Kepada hamba-hambanya yang amanu yang beriman kepada Allah, yang mu'ahid, yang mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan itu. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim Sebagian mufasir, menafsirkan wallahudah yuhibbul zalimin, itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cintai. Nah, dari peringatan Allah dan Rasulnya ini, begitu kita lihat dalam realitas kehidupan, baik skop global maupun kita nasional Indonesia, yang pertama kita buka sejarah dari apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya benar-benar ini sudah menjadi sebuah realitas yang pertama Andalusia tahun 1600 Masehi kaum muslimin membangun al-hadrah islamiyah peradaban islam yang megah Hampir kurang lebih 800 tahun di Andalusia, tapi bisa dihancurkan oleh golongan kafir dalam waktu hitungan 8 tahun. Bahkan kaum Muslimin diberikan dua opsi: opsi murtad dan opsi mati sehingga dari mayoritas umat Islam di Andalusia yang kurang lebih jumlahnya 8 juta yang memilih opsi murtad kurang lebih 300.000 orang yang memilih opsi mati kurang lebih 7 juta 700 orang sehingga akhirnya kaum Muslimin di Andalusia yang sudah terpuruk terpecah-pecah lemah Akhirnya berbondong-bondong menuju kualitin, apa kualitin? Alat pemenggal kepala. Habis tidak sesisa. Ribuan masjid madrosa perguruan tinggi Islam dihancurkan. Hanya yang disisakan itu tiga masjid karena besar dan megah, menaranya tinggi sekali. Yang pertama di Granada, Seville dan yang satunya di Granada, Seville, Cordova tinggal tiga itu saja sekitar tahun 2010 ada kaum muslimin dari Swiss mencoba masuk ke Andalusia yang sekarang berubah namanya jadi Spanyol kurang lebih seratusan turis dari swiss muslim ingin sholat di masjid granada di Cordova bukan granada di kordova itu masjidnya umat islam apa yang terjadi dilarang untuk sholat di masjid Cordova karena itu sudah dikuasai oleh kristiani bahkan menara-menara mas masjid yang megah ini tadi yang menaranya cukup tinggi yang tiap hari digunakan untuk oleh muadzin untuk mengumandangkan azan sampai hari ini itu sudah diganti dengan lonceng-lonceng gereja. Jadi menara-menara masjid yang tiga masjid besar di Granada itu diganti lonceng gereja. Sehingga seratus turis dari Swiss itu dilarang untuk sholat di Masjid Cordoba tapi Alhamdulillah pimpinan wilayah Jawa Timur akan membeli sebuah gereja di Spanyol yang akan dirubah jadi masjid Allahu Akbar jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mempelopori akan membeli sebuah gereja di Spanyol yang akan diubah jadi masjid ini satu terobosan yang sangat luar biasa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham. Pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Memberikan warning. Kalau umat Islam Indonesia itu buta politik. Apa yang terjadi di Andalusia, itu bisa terjadi di Indonesia. Ini nasihat warning seorang ulama. Yang harus kita camkan. Ini. Yang kedua. Filipina Filipina itu dulu mayoritas muslim seperti Indonesia Mayoritas muslim Tapi sekarang Filipina muslimnya tinggal 2% sekarang ini Kenapa itu bisa terjadi? Filipina itu mayoritas muslim sampai presiden Filipina Duterte Pijato Nenek moyang kami muslim Jujur presiden Filipina Tapi sekarang umat islam di Filipina tinggal 2% Kenapa itu bisa terjadi? Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Faktor yang padahal, coba kita lihat Kalau kita buka sejarah Ibu kota negara Filipina itu dulu namanya Amanillah itu yang memberi nama Ibnu Batuta, rahimahullah. Ibu kota negara Filipina itu namanya Amanillah, artinya itu diambil dari bahasa Arab fi Amanillah. Di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diganti Manila. Dulu namanya Amanilla, diambil dari fi Amanillah. Itu yang memberi nama Ibnu Batuta. Mayoritas muslim Filipina itu akhirnya ketika kondisi lemah langsung diserbu oleh pasukan Spanyol sehingga sampai sekarang Filipina mayoritas katolik muslim tersisih di kawasan Mindanao, Filipina Selatan tinggal 2% bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Singapura Singapura itu 93 persen muslim Melayu Singapura itu 93 persen muslim Melayu sekarang umat Islam di Singapura tinggal 15 persen dan sekarang kita tengok Indonesia Indonesia pasca kemerdekaan 95 persen muslim tapi sekarang tinggal 79%. Ini data statistik. Apa penyebabnya? Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad as pakar sejarah dunia Islam, mencoba mengungkap apa yang melandasi Mulai dari Andalusia dan beberapa dunia Islam yang lain, ternyata faktor penyebab hancurnya al-Hadrah Islamnya peradaban Islam ini, yang pertama, yaitu tas menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisihi Allah dan Rasulnya, padahal Allah tegaskan. Barang siapa yang Allah dan rasulnya maka dia telah sesat dan dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Rasulullah bersabda kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam wa du'ilatillat wa sagar amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah, manakala menyelisihi perintahku, kata Rasulullah Wasallam Dan penyakit, dan penyebab yang kedua, hubbud dunia wa karahiyatul mawut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut resiko perjuangan. Itu penyebab hancurnya al-hadrah Islamiyah mulai dari Andalusia ke khalifan Turki Osmani, Filipina, Singapura dan sekarang sudah mengarah Indonesia Masalah muslimin jamaah subuh rahimatullah. yang ketiga penyebab yang ketiga ibtiraf perpecahan jadi perpecahannya itu bukan masalah akidah bukan pecahannya itu karena rebutan kekuasaan sehingga akhirnya muncul ta'asob fanatik golongan fanatik kelompok fanatik partai sehingga akhirnya muncul akhirnya puncaknya dia mualah kufar dia minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudara sendiri sesama muslim sudah terjadi tidak di Indonesia sudah Ini yang terjadi Ibro pelajaran Bapak-bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah Indonesia sekarang Sudah tadi tadi sudah saya sampaikan tinggal 79% Ditambah lagi sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina Benar-benar ini Tantangan yang cukup berat yang dialami oleh kaum muslimin lebih khusus di Indonesia apalagi Cina sekarang mengembangkan satu strategi imperialismenya dengan jargon one back one road bapak-bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah pakar intelijen dunia pakar strategi perang dunia yaitu Peter Warren dan August Scott Memprediksi setelah dia melakukan riset Indonesia, dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah, yaitu dengan nama KOSFRIT. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa itu bencana geopolitik? Artinya apa? Indonesia sudah tidak lagi punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo Cina. Hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, Peter Wenden dan August Kohl direspon oleh dua mantan Panglima TNI. Yang pertama yaitu Bapak Jenderal Penerangan Joko Santoso, sudah meninggal beliau yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Normantio apa? respon beliau dari apa yang sudah dianalisis oleh dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030 lebih bisa lebih cepat dari itu kalau umat islam tidak segera bangkit oleh siapa? mafia Taipan dan komunis China bahkan Habib Rizik Sihab itu pernah memberikan mengungkap masalah ini tahun 2014 akan ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan ada tapi kita tidak paham kita baru tahu mafia itu tahun 2022 setelah munculnya kasus Sambo kita baru tahu ini mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi HP Rejeksi Habib sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini. Tapi kita baru tahu 2022 setelah munculnya kasus Sambo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang digerakkan oleh imperialisme Cina yaitu perang nirmiliter kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter atau kalau dalam bahasa uh, peperangan itu perang asimetris non-militer jadi ini merupakan metode peperangan gaya baru secara non-militer tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer ini yang sekarang dikembangkan oleh imperialisme Cina di Indonesia Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Apa sasaran perang asimetris yang digerakkan oleh imperialisme Cina di Indonesia Yang pertama, membelokkan sistem sebuah negara sesuai dengan arah kepentingan kolonialisme Yang kedua, melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat Indonesia Ini tahapan-tahapannya Kemudian yang ketiga, menghancurkan food security dan energy security. Yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Apalagi China mengembangkan one country and two system. Satu negara, dua sistem. Yaitu sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis. Komunis dan kapitalis sekuler Ini yang dikembangkan oleh impralisnya Cina di Indonesia Dengan kata lain model perekonomian boleh saja bebas Sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar Namun secara politis tetap dalam kontrol negara Ceki partai komunis Cina Artinya apa? Pengusaha-pengusaha China itu dibolehkan untuk membuka ladang-ladang usaha, investasi di luar negeri, contoh di Indonesia. Tapi harus di backup oleh militer di belakangnya. Yaitu tentara merah. Sudah terjadi tak di Indonesia? Sudah. Sudah terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi wakil Perdana Menteri Cina Liu Yang Dong selesai bertemu dengan presiden. Dia menuju meluncur ke auditorium fisik Universitas Indonesia. Hari Rabu 27 Mei 2015 diungkap oleh media. Dia pidato di depan akademisi. Fisip Universitas Indonesia dan mahasiswa. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang pertama 647 triliun dari Cina. Di samping syarat utama agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 10 juta rakyat Cina Daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020. Bahkan wakil perdana menteri Cina Liu Yangdong mengatakan akan terjadi pertukaran masyarakat itu tersebar dari sejumlah sektor baik pendidikan, sains dan teknologi, budaya, media, pemuda, pariwisata, lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga think -tank, dan agama atau ideologi.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 bahkan target 2024 kalau 10 proyek reklamasi itu jadi termasuk teluk benua di bali itu 200 juta rakyat Cina daratan akan masuk di Indonesia bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah banyak pengamat politik memberikan statement di media mengapa pemerintahan Jokowi membiarkan para militer Cina masuk ke Indonesia ini sebuah pertanyaan dari banyak pengamat-pengamat di Indonesia. Why? Kenapa? Bahkan Habib Rejek Sihab mengkhawatirkan. Beliau mengungkap dulu di Tibet, komunis Cina mengirim banyak pekerja ke Tibet, kata Habib Rejek Sihab.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 bagaimana Indonesia kan mirip sama itu bukan buruh yang datang ke Indonesia itu, itu tentara merah ini ulama sudah ada kekhawatiran apakah Indonesia nanti tidak seperti Tibet seperti ini, ini tokoh Dalai Lama, tokoh spiritual Tibet diusir dari Tibet, akhirnya Tibet sekarang sudah dikuasai Cina Itulah strategi perang asimetris Kalau bahasa akademiknya perang mir militer, eh, non militer Bahkan Habib Rezik Sihab mengkhawatirkan apakah Indonesia nanti seperti Angola Angola itu negeri miskin di kafasan Afrika setelah China melakukan intervensi sampai memberikan bantuan hutang, membangun infrastruktur di Angola, sampai akhirnya Cina intervensi berparlemen di Angola, sampai akhirnya China mempreser Islam tidak boleh di Angola. Akhirnya ribuan masjid-masjid dihancurkan di Angola. Dan satu-satunya seluruh dunia ini yang mengharamkan Islam adalah Angola. Karena tekanan dari China. Ini yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik Sihar. Angola adalah negara pertama di seluruh dunia ini yang mengharamkan Islam. Bahkan ketika masjid-masjid dihancurkan, umat Islam sholat di jalan, ditembak ini yang terjadi di Angola semua dihancurkan karena intervensi imperialisme Cina apakah Indonesia akan seperti Angola ini yang dikhawatirkan oleh Habib Rizieq Sihab bahkan bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ditemukan senjata dalam jumlah yang sangat signifikan oleh pekerja Indonesia yang bekerja di PT Indonesia Merawali Industrial Park kerja di sana dikabarkan 70% adalah orang-orang Cina daratan. Dan mereka yang tidak bisa apa-apa karena mereka tentara merah tidak punya skill. Ini sudah ditemukan beberapa kontainer ibarat isinya senjata di PT Morowali bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Lieutenant General Burnawirawan Sarwan Hamid Allah Majarham sudah meninggal beliau saya pernah debriefing oleh dua General yaitu General Mayor General Jad al Mayor General di Valenzen ketika beliau menjadi Panglima Divisi Kostrat di Singosari Hampir satu jam saya di briefing oleh beliau tentang masalah pertahanan Indonesia. Bahkan saya juga pernah di briefing oleh Letnan Jenderal Sarwan Hamid ketika beliau masih jadi Kasaspol Abri di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, apa Bekasi, Jakarta. Jadi kata Pak Sarwan, Letnan Jenderal TNI Purnabian Sarwan Hamid, saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa karena beliau paham beliau 15 tahun bertugas di satuan Intel di Indonesia ini dan beliau juga lama di pendidikan Intel strategis betul-betul tidak paham menerjemahkan fenomena apa yang terjadi di Indonesia sekarang kata beliau teori apa presiden dan jajarannya menangani masalah bangsa khususnya keamanan negara ini semakin hari bertambah terus warga Cina Daratan masuk ke Indonesia bahkan saya dapat info dari jamaah Ustaz itu tiap hari dari Bandara Soekarno hatta Bandara Kendari Bandara Manado tiap hari ratusan warga Cina Daratan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 Jangan sampai kita nggak sadar-sadar akhirnya mereka mayoritas suatu saat nanti kata beliau, mereka tidak akan pulang kata Jenderal Sutioso mantan kepala BIN kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia mantan Gubernur DKI beliau prihatin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah akhirnya seringkali saya sampaikan di masjid ini muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448 isinya apa? pemerintah China mendorong melakukan akselerasi percepatan menjadikan muslim di Indonesia dan negara di Indonesia menjadi sekuler Nah kalau nanti Indonesia di, ini menjadi sebuah negara sekuler, ini logika politiknya, ini entry point, pintu masuk kebangkitan komunis di Indonesia. Ini logika politiknya. Jadi kalau nanti Cina berhasil menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, akhirnya ini pintu masuk entry point, bangkitnya komunis di Indonesia bapak-bapak ibu Bih yang dimuliakan Allah oleh karena itu Profesor Din Samsudin memberikan peringatan kepada Pak Muldoko kepala staf presiden karena kepala staf presiden Pak Muldoko memberikan warning mendekati 2023 dan 2024 ada eskalasi ada peningkatan Radikalisme dan terorisme di Indonesia Akhirnya Prof. Den Samsudin memberikan nasihat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu kalau bisa Dirubah, apa? Badan Penanggulangan Jadi BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme itu diganti Badan Penanggulangan Oligarki karena yang ingin menghancurkan Indonesia ini oligarki ini mafia Taipan yang didukung oleh komunis Sina jadi kalau bisa dirubah jangan badan penanggulangan terorisme karena seringkali yang dituduh radikal teroris itu umat Islam padahal kenyataan di lapangan oligarki yang ingin menghancurkan Indonesia ini makanya kenapa ulama-ulama seluruh Jawa Timur melakukan gerakan perlawanan terhadap oligarki ini ulama-ulama seluruh Jawa Timur sudah bergerak sudah turun gunung nah kalau ulama sudah turun gunung ini berarti Indonesia tidak baik-baik saja kondisi danger bahaya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah apa itu sekulerisme? kalau dalam buku Encyclopedia Inggris sekulerisme itu saat pergerakan sosial yang bertujuan mengalihkan aktivitas manusia dari orientasi okhrawi yaitu kehidupan akhirat pada orientasi dunia mismata jadi sekulerisme itu kalau menurut kacamata islam itu ideologi kofor yang bertujuan menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia jadi sekulerisme itu merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan politik ekonomi, sosial, moral konstitusi dan lain-lainnya jauh dari perintah-perintah agama serta larangan-larangannya bapak-bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah jadi kalau diringkas sekuler itu Allah masih disembah namun syariatnya dicampakkan itulah sekuler jadi Allah masih disembah, Allah masih diibadai tapi syariatnya dicampakkan itu yang Allah ingatkan dari surah Al-Baqarah ayat 85 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afat tu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di? Wa takfuruna Fama ja'a ummay yaf'alu dhalika minkum illa khislun fil hayatid dunya. Allah taala mencela perbuatan itu. Yang berarti meninggalkan perbuatan yang wajib dan melakukan hal lain mengikuti ahwa hawa nafsunya sendiri. Mereka seperti orang yang beriman kepada sebagian dari Alkitab dan mengingkari sebagian yang, yang lainnya. Dari sinilah Allah mengancam mereka dengan kehinaan dan kesengsaraan hidup di dunia dan abad di akhirat. Inilah kehidupan sekuler seperti itu. Allah sudah memberikan warning bagaimana kehidupan. Berbangsa dan bernegara yang diarahkan pada sekuler, implikasinya bagi NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pemerintahan sekuler? Jadi, sekulerisme itu secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik dalam konteks pemerintahan. Sekulerisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara atau dalam bahasa Arabnya dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif jadi pemerintahan sekuler aplik pelaksanaannya. kedudukan negara sangat dipengaruhi oleh pemerintahan yang berjalan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 melakukan perlawanan terhadap oligarki, ini sekarang ini Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita dijajah lagi oleh oligarki, bahkan Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, memberikan statement, sekuat apapun jihad konstitusi, yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar, ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan, dan politik yang kering dari kesadaran cita cita luhur bangsa itulah politik sekuler kata Profesor Haidun Nasir bahkan dari pimpinan jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Bapak Doktor Muhammad Busro Mokodas beliau memberikan statement KPK sudah diremuk dihancurkan sehingga dusun berdaya alam nerba dikerok oleh investor Cina dana pendidikan yang, diseber, yang sebenarnya dipersembahkan untuk rakyat Indonesia bukan dana pendidikan sekarang dipersembahkan untuk Taipan Cina apa yang tersisa pada rezim ini tentang kebajikan kata beliau momentum pandemik pun dirampok coba Dana bansos, bantuan sosial untuk rakyat saat era pandemik dirampok oleh Menteri Sosial kita. Yang kebetulan bendahara umum, DPP, PDIP, yaitu Bapak Juliari Batubara. Berapa? Itu informasi dari Pak Novel Baswedan, yaitu penyidik senior BKPK. Itu yang dirampok di era pandemik oleh Menteri Sosial. Pak Juliari Batubara 100 triliun Astagfirullah Akhirnya banyak tokoh-tokoh nasional Minta agar bendahara PDIP Yang kebetulan jadi menteri sosial itu Dihukum mati Akhirnya budaya interopsi Lah kalau Menteri Sosial Pak Juliari kadernya PDIP dihukum mati, kan otomatis kader-kader PDIP akan habis karena juara korupsi terbesar seluruh Indonesia adalah PDIP. Jadi otomatis Pak tidak hanya Menteri Sosial, Bupati, Bupati, Walikota, pejabat-pejabat tinggi negara dari PDIP semuanya dihukum. Mati, habislah kader PDIP. Ini yang tidak disetujui oleh BUDE. Akhirnya BUDE minta agar direvisi hukuman mati itu. Akhirnya semuanya tunduk. Akhirnya hakim memutuskan kepada bendara PDIP yang kebetulan menteri. Sosial Pak Juliari Batubara, difonis 12 tahun penjara dan diminta mengembalikan uang untuk negara 500 juta rupiah. Jadi 100 triliun cukup kembali ke negara cukup 500 juta. Padahal 100 triliun itu kan 100.000 miliar. Astagfirullah, rusak negeri ini, Pak. bahkan sampai Dr. Muhammad Basra Mughaddas undang-undang omnibus law yang lebih jahat dari penjajah dilegalkan, dimunculkan. Aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik kata beliau. Ini sudah keras sudah Pak statement beliau ini. Sebagai upaya amar ma'ruf nahi Bahkan Pak Mustafa Nahrawardaya. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah bidang Pustaka. Beliau memberikan statement di stasiun televisi TV 1 Jadi ternyata produsen hoax terbesar se-Indonesia itu mabes polri. Pro produsen hoax terbesar tingkat Indonesia nasional itu mabes polri. Sementara kalau rakyat melakukan menyebarkan hoax masuk penjara tapi produsen hot justru di Mabes Polri ini diungkap oleh Mustafa Nahrwadaya polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres sampai Mabes Polri mereka saling follow di Twitter Instagram Facebook yang berinduk pada satu akun utama yaitu alumni Sambar Bahkan Rocky Gerung mengungkap hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Karena peralatan mereka lengkap. Statistik punya, intelijen punya, editor punya, panggung punya, media punya. Semuanya. Jadi ternyata produsen hoax terbesar senasional adalah Mabes Polri Rakyat dilarang menyebarkan hoax yang dibolehkan menyebar hoax adalah buzzer, buzzer rupiah itu itu sampai akhirnya saya dipanggil saya digugat, diadukan, dilaporkan oleh buzzer istana tentang video yang muncul di youtube akhirnya saya datangi baris krim waktu itu saya dalam kondisi sakit sampai di saya jatuh di trap itu tapi Alhamdulillah uh, beberapa teman langsung uh, ini sudah menak sudah langsung dorong saya akhirnya penyidikan mulai jam 10 siang sampai menjelang duhur akhirnya dari tim baris krim tanya kepada saya waktu itu Ustadz apakah Statement yang disampaikan Ustadz di video ini, itu statement pribadi. Akhirnya saya minta kepada para skrim, tolong video itu dibuka, diputar lagi. Saya ingin mendengarkan. Akhirnya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, langsung saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan di video itu, saya tidak pernah mengurangi dan tidak pernah melebihi. Itu adalah hasil konversi PES, Majelis Ulama Indonesia Pusat, hasil istimewa ulama seluruh Indonesia di Hotel Sentul Bogor. Dan saya hadir waktu itu. Jadi waktu itu, akhirnya saya sampaikan di video itu. Ketika Indonesia dalam chaos, kalau di Indonesia terjadi chaos, itu ada empat opsi. Yang pertama, Triumvirat. Triumvirat itu, Menhan, Mendagri, Menlo dan ini posisinya lemah kemudian opsi yang kedua presidium ternyata yang ada dalam presidium itu orang semuanya orang-orang anti Islam ini tidak disetujui oleh ulama-ulama di Indonesia kemudian opsi ketiga yang dimunculkan oleh Hendro Priona dan Lohot bin Sarpanjaitan yaitu junta militer ala Thailand ini tidak disetujui oleh ulama kenapa? yang dikorbankan nanti adalah umat Islam akhirnya majelis ulama indonesia pusat memunculkan opsi keempat apa? mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman umud dan untuk menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia akhirnya dari baris krim ini yang penyidik yang menyidik saya karena saya diancam dilaporkan oleh bazar istana saya diancam 10 tahun penjara Kenapa? Karena dituduh makar terhadap negara. Terus saya berpikir kalau makar terhadap negara kan bawa senjata. Padahal saya cuma ceramah. Saya kan cuma ceramah saja. Kenapa kok dituduh makar terhadap negara? Padahal ini kritik Amar Ma'ruf Nahi mungkar. Akhirnya selesai. Ada pertemuan dengan pimpinannya Masuk lagi di ruang penyidikan baris krim. Ustadz. Ini sesuai dengan keputusan uh, Ustadz tidak masuk delik hukum Ternyata Basar Istana itu memfitnah Ustadz Tidak ada landasannya Boleh tidak undangan yang dari baris krim itu saya minta lagi Ya boleh, monggo silakan Artinya sudah tidak ada lagi Tidak ada penyidikan, tidak ada anu Sudah jadi akhirnya selesai itu Saya balik bertanya kepada baris krim Apakah saya boleh melakukan gugatan balik kepada Basar Istana itu Oh enggak bisa Ustaz Basar Istana itu dilindungi oleh negara Digaji oleh negara dari APBN Ya Allah Sudah Kita enggak bisa berbuat apa-apa Jadi inilah yang pernah saya alami Akhirnya saya lepas dari delik hukum Kenapa Isi yang saya ceramahkan itu sesuai Tidak ada, makanya saya enggak, Bukan provokasi, bukan fitnah Tapi ada data Data yang saya sampaikan Oleh karena itu Profesor Jeffrey Winters Pakar politik Amerika Beliau memberikan statement Indonesia sekarang dikuasai para maling Ini kalau yang ngomong Pakar politik Amerika Tidak ditangkap ini tidak berani jadi ini Profesor Jeffrey Winters ini langsung menegaskan Indonesia sekarang dikuasai para maling ada demokrasi tapi seperti tanpa hukum artinya apa Indonesia bukan lagi negara rek reksat negara hukum tapi negara makstat negara kekuasaan artinya hukum milik penguasa jadi demokrasinya tumbuh tapi hukumnya tunduk dibawa kendali ke uang dan jabatan Makanya istilah di masyarakat umum, KUHP itu kasih uang, habis perkara. Seperti itu. Jadi boneka, bila sebuah negeri dipimpin oleh seorang yang bodoh, maka para kaum munafik dan penjilat akan berpesta pora. Itulah di Indonesia, kata beliau. Tunggu saja kehancurannya. Karena boneka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Profesor Salim Said guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia menegaskan kenapa negara lain bisa maju Karena ada yang mereka takuti Sedangkan di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti Padahal sumpah jabatannya pakai Al-Quran Ini loh Pak Ini yang ngomong Profesor Salim Said jadi kenapa umat Islam itu terus disudutkan dengan radikal-radikal. Walaikan itu Pak Anton Permana. Alhamdulillah beliau menemui saya di Malang. Pak Anton Permana ini alumni Lemhanas bersama Pak Ruslan Buton. Jadi Alhamdulillah saya dapat tamu kehormatan. Yaitu Pak Anton Permana dan Pak Ruslan Buton. Akhirnya Alhamdulillah saya terima jadi beliau memberikan statement orang yang sibuk mengkaitkan islam dengan terorisme radikalisme khilafah dan intoleransi itu adalah orang yang terpapar komunisme ateisme siakisme, dan sekolirisme radikal itu Pak ini orang mantan anggota lemhanas jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah jadi kenapa gelombang Islamofobia? Ini benar-benar me men menyeruak di Indonesia. Ulama dan Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dan dihina. Kenapa? Yaitu tadi, ini perselingkuhan pemerintahan sekuler dengan paham Islam, kebencian terhadap Islam ditopang oleh oligarki. Itu Pak. karena di belakangnya ada oligarki. Jadi benar-benar kebencian terhadap Islam itu benar-benar luar biasa sementara baser bazar rupiah ini semuanya dilindungi oleh polri digaji oleh negara yeah. dilindungi bahkan dokter Rizal Ramli mengungkap bahwa bazar-bazar rupiah ini ternyata mulai tahun 2014 sampai sekarang 1,29 triliun negara menggaji mereka diambil dari pajak-pajaknya umat Islam seluruh Indonesia ini coba kita lihat Ibu Megawati melecehkan yaumil akhir beliau pidato saya tidak percaya yaumil akhir ini kan taswek pelecehan general dudung mengorangkan Tuhan Tuhan bukan orang Arab katanya Astagfirullah. menteri agama kita Pak Yakut Kumas menganjingkan adan. memberikan perumpamaan suara adan dengan suara gonggongan anjing padahal ini menteri agama bahkan mengatakan yang terakhir pada saat acara podcast dengan Jaka Buser menteri agama kita mengatakan Islam agama Arab Islam agama pendatang astagfirullah dangkal sekali ilmu menteri agama kita padahal kita dari kecil sudah diberikan sudah diberikan arahan Islam itu agamanya Allah adinullah adinul haq bukan agamanya orang Arab Islam itu tidak akan pernah jadi pendatang karena bumi ini miliknya Allah. Jadi Islam tidak pernah jadi pendatang. Bahkan Islam disebarkan seluruh dunia. Bukan Arab saja. Tapi kenapa menteri agama kita? Kok mengatakan Islam agama Arab, Islam agama pendatang? Kan dangkal sekali ilmu, ilmu agamanya. Kemudian Oknum Banser membakar bendera Tauhid di Tasikmalaya ternyata hanya dihukum 10 hari dan rp 2000 rupiah kan sama saja dengan bayar parkir ini kan pelecehan kemudian KC menghina Islam dan menista Nabi pendeta Saibudien itu itu menantang menantang umat Islam dibiarkan sampai sekarang adik Armando dia ya lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama bahkan dia menyebut, minta kepada pemerintah agar haji dan umroh ditutup karena itu pemborosan terhadap negara bahkan dia memberikan statement, sholat lima waktu tidak ada dalilnya ya. jadi penjilat, penjil, penista-penista Islam ini dilindungi oleh negara sekarang ini jadi basar-basar ini terus merisahkan agama dan ulama. Yeah, yeah. Jika umat Islam diam, New PKI semakin melunjak. Bahkan selama para penista agama dan pengina ulama dipelihara oleh Polri, maka selama itu bahwa Polri akan terus membusuk Ini, Pak. Bapak-bapak hidup yang dimuliakan Allah. Bagaimana proses polarisasi dan liberalisasi di Indonesia? Ya Allah, ada dua foto. Foto yang sebelah kanan Presiden Turki Tayyip Erdogan berziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih Kemudian foto yang sebelah kiri Presiden Indonesia berziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatub ini. Artinya apa? Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Ini paradoks Wak. Presiden Turki Tayyip Erdogan kenapa ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih karena Muhammad Al-Fatih itu mujahid pahlawan yang membebaskan Konstantinopel, dan beliau diramalkan oleh Rasulullah Wasallam 1444 tahun yang lalu yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Al-Salam pakar sejarah dunia Islam judul kitabnya Sultan Muhammad Al-Fatih jadi beliau sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam akan ada panglima yang membebaskan Konstantinopel. Akhirnya tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi Konstantinopel dibebaskan, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih sehingga akhirnya presiden Turki jiaroh ke makamnya Muhammad Al-Fatih ingin melakukan perubahan dari Turki dari sekuler ekstrem menjadi islami alhamdulillah dalam 50 tahun Allah mudahkan sementara Indonesia jiaroh ke makamnya Muhammad apa, Mustafa Kemal Atatürk, manusia yang paling dilaknat diadap oleh Allah Subhanahu wa taala ini Mustafa Kemal Atatürk. Dan ini diungkap oleh MH. Najib Jadi MH. Najib itu nulis lah. Di, di ini di sebuah di santri.com Jadi Mustafa Kemal Atatok ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, manusia yang paling dilaknat oleh Allah di akhir kekuasaannya, benar-benar dolimnya luar biasa. Ya. Kan? Jadi di Turki itu bahwa bapak ibu yang dimuliakan Allah semua perundang-undangan Islam, syariat Islam semua di, dihapus. Bahkan jilbab, wanita pakai jilbab itu langsung dipaksa oleh polisi dan tentara Turki untuk dilepas, dicabut jilbab-jilbabnya. Bahkan semua yang namanya maj ruangan-ruangan majelis-majelis taklim itu dirubah oleh Mustafa Kemal Atatuk Jadi tempat pelacuran dan perjudian Jadi majelis-majelis taklim, tempat-majelis taklim di Turki itu semuanya diganti oleh Mustafa Kemal Atatuk Jadi tempat pelacuran dan perjudian Bahkan Adan di Turki tidak boleh pakai bahasa Arab Yaitu pakai bahasa Turki sampai akhirnya Allah menurunkan azab pada Mustafa Kemal Atatuk At sekenak satu penyakit yang paling langka di dunia ini sampai dia kalau sudah kena kena tiupan angin dia menjerit dengan kerasnya sampai akhirnya Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah perutnya sampai membusung begitu dokter mencoba untuk menyuntik mengeluarkan cairan itu ternyata tambah tensinya tambah tinggi panasnya semakin tinggi Sampai akhirnya dia tinggal tulang berulang Mati Setelah mati Ulama semua ulama Turki menolak Untuk memandikan Untuk menyolak, apa memandikan Mengkafani dan menyolati Menolak Setelah sembilan hari Baru adiknya Mustafa Kemal Atatuk At Minta kepada pemerintah Turki Agar mandikan Di kafani dan disolatkan Akhirnya begitu ditang, langsung dikubur, terlempar. Bang. Artinya apa? Ini bukan fiktif, ini nyata. Bang. Jenazahnya itu, mayatnya itu terlempar. Artinya bumi menolak mayatnya Mustafa Kemal Atatuh. At akhirnya ulama-ulama Turki akhirnya mayat itu ditumpuki batu. Bang. Ditumpuki batu supaya tidak terlempar. 15 tahun setelah itu, pemerintah Turki datangkan 44 ton batuan keramik, batuan onik nah itu digergaji di tengahnya, kemudian mayatnya Mustafa Kemal Ataturk ditaruh di tengah-tengahnya akhirnya dikubur tanpa menempel bumi sampai sekarang dan itu kalau kita masuk ke pemakamannya, baunya itu seperti bau WC itu bukan ada jamaah saya yang barusan saja mencoba untuk masuk bau-baunya, bau mayat. Ini dilaknat oleh Allah SWT. Tapi ternyata Indonesia ingin itibak kepada Mustafa Kemal Atato. At Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sebagai penutup. Eh ini ya, sebagai penutup. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir minta kepada pemerintah agar jangan menjadikan negara ini diatur menjadi sekuler dan liberal. Bahkan saya teman beliau terakhir, jangan menjadikan agama sebagai tersangka. Kok bolak-balik yang dituduh itu umat Islam. Kok seakan-akan agama jadi tersangka padahal Indonesia itu dalam preambul pembukaan dalam undang Dasar 45 Konstitusi Negara Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Akhirnya Muhammadiyah tegas konvensi PES. Yang dibacakan oleh Profesor Dr. Yunar Kiai Haji Yunar Elias Allahmayarham sudah meninggal beliau. Muhammadiyah menegaskan Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisahkan dari agama jadi Muhammadiyah tegas memberikan peringatan kepada pemerintah bahkan pada saat sebelum, muktam, eh, sebelum muktamar Muhammadiyah memberikan nasihat kepada pemerintah presiden jangan melakukan kontes, kontestasi politik karena itu wilayah partai politik bukan wilayah presiden ya kan? supaya wibawa presiden itu ada itu nasihat Muhammadiyah tapi ternyata nasihat Muhammadiyah nggak digobris akhirnya presiden datang ke GBK gedung agelora Bung, Bung Karno ya kan? akhirnya apa yang terjadi bapak bapak ibu yang dimuliakan Allah banyak muslimat-muslimat NO kecewa itu undangannya istiqhosa Undangannya istiqlal dan tiap orang dikasih seratus ribu rupiah dan diumumkan yang akan datang adalah Habib Lutfi ya kan? Akhirnya muslimat muslimat NU berbondong-bondong ribuan itu datang ke Gelora Bung Karno. Tak tahunya begitu masuk ke Gelora Bung yang dihadirkan bukan Habib Lutfi tapi Inul, goyang dangdut. Akhirnya ibu-ibu muslimat NU ini keluar. Keluar dari Gelora Bung Karno ternyata pintu keluarnya di, ditutup. Kecewa itu. Diapungsi. Astagfirullah, rakyat dijadikan korban untuk ambisi kekuasaan. Kan sudah diingatkan oleh Muhammadiyah, presiden jangan ikut konsentrasi politik karena itu wilayahnya Parpol. Astagfirullah Ini lho Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Bahkan di Indonesia Sampai ini Deputi bidang pengkajian dan materi unit kerja presiden Dalam pembinaan ideologi pancasila Mengungkap di depan wartawan Sekarang di Indonesia Boleh jadi ateis Boleh Murtad pun Boleh Astagfirullah Ngeri pak kita pak Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217 bagian akhir ini. A'udhubillahina syaitaan rajim. Ya ayuhalladina amanu. Hayu orang-orang yang beriman. Mayartad daminkum andinihi. Barang siapa murtad dari agama Allah. Fayamutu wahu kafirun. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Tidak balik lagi ke Islam. Faulaika habitat amal dunia akhirat maka sia-sialah kehidupannya dalam kehidupan dunia dan maka sia-sialah amal perbuatannya itu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ulaika mereka calon penghuni neraka hum fiha. selama lamanya jadi kalau di dalam Islam hukum murtad itu mati tapi bagi ini menurut Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden ini Pak Anis Dok Anas Saidi, nah, apa-apa boleh. Ini kan jahil merokap ini, Pak. Ya. Bapak bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Ustadz Fahmi Salim Jubair mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Deputy Unit Kerja Presiden ini. Ya, beliau tanggapi Indonesia itu berlandaskan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa Percaya kepada Tauhid Pancasila itu beragama Sekarang ada pihak-pihak yang ingin menyeret Pancasila Seolah-olah Pancasila ini membenarkan ateis Kalau sudah membenarkan ateis Membenarkan murtad, Selangkah lagi akan membenarkan ideologi komunisme Kata beliau Ini harus hati-hati Umat Islam harus respon nah, ini Pak jadi bapak-bapak, ibu ibu yang dimuliakan Allah Sampai akhirnya presiden memberikan penegasan Tidak boleh lagi ada politik identitas Dan politisasi agama Bahkan Mabes Polri akan membentuk satuan tugas Nusantara Untuk mencegah politik identitas Bahkan PBNO mendukung statement presiden Menolak politik identitas Muhammadiyah memberikan penegasan politik identitas tidak masalah asal tidak memecah belah bangsa. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Majelis Ulama Indonesia pusat menegaskan kalau politik identitas itu di, di, artinya dilarang berarti membungkam politik Islam. Berarti itu arahnya untuk membungkam politik Islam. Artinya apa? Mereka ketakutan kalau umat Islam Indonesia bangkit. Jadi kata yaitu Bapak Dokter seperti ini namanya Dinorsi, jangan takut politik identitas, umat Islam jangan takut politik identitas, karena itu benar-benar ada dalam Undang-Undang Dasar 45, itu ada dalam Konstitusi, jangan takut. Tunjukkan identitas kita, baik jujur dan bersih, orang baik pilih orang baik, orang jujur pilih orang jujur, orang bersih pilih orang bersih, jangan pilih pembohong, jangan pilih penipu, jangan pilih pengkhianat, bahkan Rocky Gerung menegaskan wacana politik identitas itu manipulatif dan itu menyudutkan umat Islam, kata beliau. Bahkan HP Prejek Sihab menegaskan politik identitas itu digunakan untuk memerdekakan Indonesia para ulama meluka, menggunakan politik identitas dengan jihad penyusunan NKRI dan Pancasila juga politik identitas ketika dekrit Soekarno 5 Juli 59 itu politik identitas bahkan Soeharto menghancurkan Soeharto dan TNI menghancurkan PKI itu politik identitas jadi kata Habib Prejeksi, hak politik identitas itu halal. Yang haram itu politik menipu identitas. Ya kan? Yang ada kan menipu identitas pak sekarang ini. Jadi menipu identitas boleh, pakai politik identitas nggak boleh. Ini kan lucu sekali. Bahkan sampai nikah. Nikah di ini nikah sesuai Islam dibuli. Dibenci, nikah siri diintimidasi, poligami dicaci maki, Eh ketika terong makan terong dibilang hak asasi, yaitu LJ, BT, aneh, Pak Indonesia ini, Pak. Zaman Edan, neora Edan, ora ketuman, oleh karena itu doktor yaitu beliau Abdullah Hehamahua, Dr. Abdullah Hehamahua sejak 2014, pemerintah mendemonstrasikan kedoriman di Indonesia bahkan Habib Rejek Sihab menegaskan ini butuh nyali untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan takut, ayo selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari pengkhianat-pengkhianat bangsa ini bahkan Pak Amin Rais saya sebelum meninggal sudah minta kepada Presiden Jokowi Tolong cepat putar haluan Jangan sampai dikorbankan Indonesia ini Cepat putar haluan Sudah disampaikan Karena Pak Amin Rais sebentar lagi Beliau katakan saya mau meninggal Saya sudah sampaikan, sudah wasiatkan kepada Presiden Putar haluan, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bahkan Habib Rezek mengingatkan Indonesia benar-benar yaitu dipenuhi dengan kebaliman dan kebohongan. Kebohongan dan kebaliman. Oleh karena itu Habib Rezek menyerukan gerakan revolusi akhlak untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak-bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Profesor Din Samsudin minta kepada kepala staf presiden Pak Muldoko agar badan nasional penanggulangan terorisme diganti badan nasional penanggulangan oligarki atau badan nasional penanggulangan PKI itu nasehat daripada Profesor Din Samsuddin karena yang merusak negara ini ternyata oligarki dan PKI bukan umat Islam yang menghancurkan negara ini oligarki dan PKI itu permintaan Profesor Dinsan Samsudin. nah agar kita tidak jatuh di lubang yang sama maka yang harus kita kapanyakan siang malam terus Kampanyekan sosialisasikan ke Umat, Indonesia tidak butuh pemimpin yang merakyat, tapi Indonesia butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat. InsyaAllah 2024, mudah-mudahan Allah memunculkan, menghadirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang Al-Hub Allah, takut kepada Allah, pemimpin yang benar-benar menyatukan rakyat Indonesia. Pemimpin yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Panjang sekali. Dan insya Allah tuntas. Sekian, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafarat majelis Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ilan ta wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.